Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Sisi yang pilih apa kabar teman-teman semoga buat teman-teman dalam keadaan sehat dalam keadaan bahagia dan dilancarkan orderannya oke teman-teman kita sudah mau memasuki bulan Februari ya teman-teman dari hasilnya untuk teman-teman mitra untuk seluruh raya sebentar lagi kita akan menggunakan skema 24 dari akan mengartikan skema berkat yang saat ini berlaku ya teman-teman ya nah, kali ini akan saya berikan sedikit gambaran mengenai GoPartneriWord melanjutkan video sebelumnya meskipun di video sebelumnya banyak yang ya adalah yang kurang suka atau kurang berkenan ya mengenai skema GoPartneriWord ini namun tetap akan saya bahas lebih lanjut mengenai Sekembang kepada reward yang akan diterapkan di Kota Solo mulai tanggal 2 Februari besok ya. Oke sebelum masuk informasinya Untuk teman-teman seperti biasa yang baru menemukan channel ini Jangan lupa subscribe terlebih dahulu Karena saya tetap semangat dalam membuat konten Semangat memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya Oke, kita lanjutkan ya kita bahas mengenai GoPartner.io dari beberapa waktu yang lalu kita sudah mendapatkan dua kali informasi ya. yang pertama mengenai pergantian skema dari program berkat menuju ke skema Nah, di informasi yang kedua kita dapat pesan plus di aplikasi GoPartner kita bahwa misalnya kita akan menggunakan skema GoPartner.io dengan Rincian ada empat level ya teman-teman ya basic silver gold dan platinum Nah untuk di kota Solo sendiri jadi untuk basic 1400 dan garansi pendapatan 100.000 kemudian silver 1700 garansi pendapatan 125.000 dan di gold kita 2000 poin dengan garansi pendapatan 150.000 dan di level yang paling atas, level platinum dengan target point 2500 dan garansi pendapatan sebesar 200.000 nah, untuk informasi ya, skemanya itu berlaku dari jam berapa mulai jam berapa, kita belum mendapatkan ya kita sama-sama -sama belum tahu dan untuk target performanya berapa juga kita belum tahu hanya kita diberikan tentang target point dan pendapatan minimum nah, akan sedikit saya ulas untuk skema Gopanariwet ini untuk level basic silver gold dan platinum ya nah, kalau menurut saya ini yang paling diuntukkan adalah teman-teman yang pemain GoFood ya, atau akun, akun GoFood karena parana di orderan jenis Gouret atau Gouzen itu dengan poin 100 ya karena satu dikali 100 dan untuk juga 100 dan sedangkan Gohut sendiri adalah satu setengah kali 100 berarti 150 dengan selisih poin 50 artinya untuk teman-teman pemain -teman Gohut atau atom Gohut akan lebih mudah dalam mencapai target poinnya ya dengan garansi pendapatan yang cukup lumayan lah untuk level silver gold dan platinum ya ini adalah sedikit gambaran teman-teman teman-teman bisa lihat di bayar ya. Itu sudah buatkan sedikit gambaran tentang perbandingan antara akun Goret, kemudian akun GoSend dan akun GoFood ya. Nah, itu saya asumsikan kita mendapatkan orderan di semuanya di jarak pendek ya. Untuk Goret 7.200, kemudian untuk GoSend 8.000, kemudian untuk GoFood adalah 6.400 untuk level basic untuk akun kuret kita harus mencari orderan minimal 14 sedangkan 7200 x 14 adalah sebesar 100 lebih 800 rupiah artinya kita akan mendapatkan selisih pendapatannya artinya kita sudah memenuhi pendapatan minimum dan kita tidak akan mendapatkan tambahan bonus selisih pendapatan dan sedangkan untuk jika 14 orderan dengan tarif minimum 8.000, kita kalikan 14. sudah sudah mencapai 112.000 ton ton. 12.000. Dengan garansi 100.000, otomatis untuk krusen kita akan tidak akan mendapatkan selisih pendapatan. Nah, untuk kompus sendiri, ini yang lebih diuntungkan ya, meskipun di level basic. Dengan target point 1.400, kita target orderannya adalah 10 orderan. Teman -teman. 10 orderan dengan pendapatan minimum jika kita mendapatkan tarif pendek ya, 6400 x 10, 64.000, maka kita akan mendapatkan selisihnya 36.000 ya. Nah, untuk level basic, pemain kohut masih bisa mendapatkan pendapatan sebesar selisih pendapatan sebesar 36.000 teman-teman. Nah, kita pindah ke silver, silver dengan target poin 1700. 700 artinya untuk Guret dan kusen, teman-teman harus mencari 17 order atau menyelesaikan 17 ordernya. 17 untuk Guret 17 kali 7200. Kita akan dapat 122.400. Dengan garansi pendapatan minimum sebesar 125, artinya untuk akun Guret hanya akan mendapatkan selisih sebesar 2.600 kita akan mengakun kursen 17 kali 8000 kita akan mendapatkan pendapatan minimum sebesar 136 artinya melebihi garansi pendapatan dan kita untuk tidak akan mendapatkan selisih pendapatan atau tidak akan mendapatkan bonus untuk kogut sendiri di level silver dengan target point 1.400 artinya teman-teman harus menyelesaikan 12 orderan kita dapat 76.800 maka kita akan mendapatkan selisih pendapatan sebesar 48.200. Untuk level gold, goret dan kuzen harus menyelesaikan minimal kuret sendiri, 7, 20 orderan. Gold sendiri 7.200 kali 20 140.000, 144.000, maka selisihnya adalah 6.000. Maka kita akan mendapatkan tambahan 6.000 untuk level gold dan untuk kuzen 30 kali 8.160, nah, kita sudah lebih garansi pendapatan minimum ya. Artinya tidak akan mendapatkan selisih tambahan bonus atau selisih pendapatan minimum. Nah untuk GoFood minimal harus menyelesaikan 14 order dengan pendapatan minimum sebesar 89.600, artinya masih menerima selisih pendapatan sebesar 60400 nah, kita lanjut ke platinum untuk goret minimal 25 order, gusen 25 order untuk pendapatan minimumnya jika 7200 an semuanya artinya akan mendapatkan 180 dan masih ada selisih 20000 itu yang akan kita dapatkan dan untuk gusen 25 kali 8000 tepat di angka 200 artinya tidak ada selisih pendapatan minimum dan tidak akan mendapatkan bonus nah untuk GoFood sendiri cukup dengan menyelesaikan 17 order dengan pendapatan minimum sebesar 108 artinya akan mendapatkan selisih pendapatan sebesar 91 200 jadi teman-teman yang punya GoFood mungkin lebih diuntungkan ya dengan adanya skema kupana reward ini jadi teman-teman kira-kira lebih enakan mana ya dibandingkan program berkat yang kemarin kalau program berkat kemarin untuk teman-teman yang akunnya akun koput dengan 4 kali order kita sudah mendapatkan 6 poin kita akan mendapatkan garansi pendapatan sebesar Rp65.000 ya kurang lebih 6.400 kali 4 sekitar di angka 26.400 26 ya Artinya kita akan mendapatkan garansi atau selisih pendapatannya sekitar di angka 38, ya, 38 ribu 38.000 lah nah, Ini untuk basic sendiri Hanya-hanya mendapatkan 36.000 ribu maksimal untuk kalau kita mendapatkan triknya BPNB Nah, jadi Mungkin untuk dulu teman-teman Yang bisa saya sampaikan mengenai informasi Kupaneribut Nanti akan saya update lagi informasinya